Wah, wow, ini kali lah guys Kita ada hasil guys Pasang pancing di ladang guys Oh, dapat ikan gabus Ini kali lah guys, kita ada hasil guys. Pasang pancing di ladang guys. Oh, dapat ikan gabus. Uh, ini kali lah guys, ada gabus kita. Wah, oh, dia pancing ini guys, telilit rumput. tengok mata kailnya guys di dilu, di luar sudah. Nina, ah, ini mata kailnya guys. Bukan lagi di mulutnya guys. Nasib baik, dia bukan terlepas guys. Tapi masih ada tangsi yang masuk di mulutnya. Oh ini ikan fresh guys dari sungai. Eh, dari parit. Ini di sini pula lokasinya guys. Nanti kita pasang balik sini guys. Oke guys terima kasih ada lauk nih hari. Ha, ha, ha. Ikan gabus. mana sudah mata kailnya nih astaga tidak mata kailnya guys Yang kali ikan besar ini kalapas kita pasang mata kail baru guys kita pakai umpan ikan guys ikan putih guys Agar dia makan. Wih, ini kali lah guys, ada lagi satu guys di sini. cil baca tapi oke juga itu kalau dapat situ? Okay. ada kasih tuh buka yang insyaallah ada mau ada mau digambal. Ada ikan nih guys, anak-anak gabus lah. anak-anak gabus saja ini guys. Anak ikan gabus ditelan ya wah. Bagus lagi memancing di sini dari di laut. Ada hasil. Oh iya, termasuk di lupa. Nu no, guys, besar nih guys. Wow. Kali lah guys. Besar ini guys. Oke okay, guys, dapat lagi ikan guys. Ooh, ikan garbus guys. Babun guys, babun. Ini kali lah guys. Ooh, ini kali lah guys. <laughs> dapat kita ikan babun. Jos gandos. Oh. Oh. Oh. Melawan, ha? melawan. Oi, melawan guys ikan gabus ini melawan Wah, ini lihat nih guys dia punya mulut dia telan guys dia telan umpannya guys oke okay guys sudah terbuka guys Inilah dia guys. Kan kabus. Wow.